Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Apalagi dengan gua Dika Kustik. Manusia tidak akan pernah puas hanya karena memandang rupa. Kenyamanan dan ketulusan jadi diabaikan. Tanpa disadari, bahwa kenyamananlah yang bisa membuat kita bahagia. Inilah yang jadi pembahasan kita kali ini sebuah karya video musik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 Oke okay guys kalau melihat dari bintang video klipnya gue udah merasa gimana gitu. Imam Darto dan Surya Insomnia padahal lagunya serius nih ya tapi dibintangi oleh komedian gimana jadinya ya Oke okay, lanjut di suatu hari dapatnya di sebuah perpustakaan terlihatlah seorang wanita yang bernama Raisa di awal terlihatlah Raisa yang sedang merapikan buku-buku di perpustakaan lalu datanglah seorang pria yang bernama Ali karena sudah siang lalu Ali mengajaknya beristirahat untuk makan siang lalu masuklah seorang pria yang mendatangi mereka berdua namanya adalah rio karena ketampanan rio Raisa pun lalu salah tingkah sampai-sampai ia terkesima oleh kegantengan sirio hingga akhirnya ia pun tersedak makanannya karena panik lalu Ali pun membantu Raisa namun apa yang terjadi Makanan Raisa pun langsung mengenai muka Rio. Lalu Raisa yang merasa bersalah dia malu banget atas kejadian tadi. Tapi karena Raisa yang telah merasakan getaran yang berbeda, ia pun meminta tolong kepada Ali agar dia bisa dekat dengan Rio. Lalu Ali pun menyetujuinya. Dan lanjut malam harinya Ali membawa dua mangkuk mie untuk makan malam Karena mereka terlalu capek Mereka pun tertidur di sofa dalam keadaan duduk Tapi alangkah terkejutnya si Ali ketika sadar Ia tanpa sengaja memegang tangan Raisa Dengan perlahan pun ia melepaskannya Di hari berikutnya Rio yang berkunjung ke perpustakaan di tempat Raisa bekerja Disitulah Raisa kehilangan konsentrasinya, tapi dengan kulnya, cool Sireo pun cuek-cuek aja. Lalu, dengan rasa putus asa, Raisa meminta Ali untuk menilai penampilannya. Jadi, ceritanya si Raisa ini ingin berdekatan dengan Rio. Dia pun rela merubah penampilannya dari yang biasanya pada hari berikutnya Reisa yang sudah merubah penampilan dan berniat untuk menemui Ryu yang saat itu sedang meluncurkan karya terbarunya disitulah Raisa yang masih kagum dengan Rio terlihat bahagia saat Rio mendatanginya lalu si Ali pun disuruh pergi oleh Raisa di saat yang sama Rio pun memberi gombalan untuk mengajak Raisa makan malam bersamanya. Dia bilang, nih, kaki kamu sakit nggak? Kalau nggak, bisa dong kita jalan berdua. Anjay, gombalan-gombalan yang biasa dilakukan surya, ya kan? Lanjut, di sebuah restoran tempat mereka makan malam. Terlihatlah makanan mewah yang berada di atas meja. Lalu Raisa pun bingung bagaimana cara memakannya. Karena dia sudah terbiasa makan mie instan, makan mie instan terus dengan si Ali kan. Dan disinilah terlihat sifat asli Sireo. Dan di saat itulah Reza baru teringat dengan Ali. Ia pun membayangkan saat-saat bersama Ali, walaupun hanya makan mie goreng, mie, mie dan mie terus. Tapi walaupun begitu ia terlihat bahagia, penuh canda dan tawa. Karena terlalu membosankan saat berada dengan Rio, Raisa pun lalu pergi meninggalkan Rio sambil berkata, "Ternyata bukan kamu yang aku cari." Raisa kembali dan menemui Ali yang sedang tidur di perpustakaan. Lalu Raisa membangunkan Ali dan berkata, "Ternyata..." nyari yang nyaman itu nggak perlu jauh-jauh, Ali yang belum tahu maksud dari perkataan Reza, dia pun sempat bengong sejenak, dan akhirnya Ali pun mengerti bahwa dialah yang dimaksud yang bisa memberi kenyamanan dan akhirnya mereka pun tersenyum, bercanda dan tertawa oke okay, guys inilah akhir cerita dari video klip milik Raisa bertahan atau pergi Oke okay guys, kesimpulan dari klip ini adalah cobalah untuk melihat di sekitar kita sebenarnya ada sosok di sekitar kita yang mampu menerima kita apa adanya jadi daripada harus merubah diri untuk orang yang belum jelas lebih baik bertahan dengan orang yang menerima kita apa adanya dan membuat kita nyaman Oke, guys. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Yang tombol subscribe-nya masih merah. Tolong diklik dan klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue yang terbaru. Oke, akhir kata gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.